Kalau satu pokok saja tidak berbuah Kita akan rugi tem Halo teman-teman Berjumpa lagi uh, bersama dengan saya uh, Di AG Channel Saat ini saya berada di Kebun Sawit Saya melihat ada beberapa Pokok sawit yang tidak berbuah dengan normal, ya. Ini sebenarnya uh, bibit sawit yang cukup bagus atau sawit unggul, uh, tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa pokok yang tidak bisa berbuah dengan baik. Ya, ada yang sampai tinggi tidak bisa berbuah, dan ada satu kasus yang saya temukan saat ini, yaitu uh, pokok sawitnya berbuah tetapi buahnya sangat kecil atau uh, di sini kami menyebutnya dengan uh, sebutan buah landak. Nah, bagaimana contohnya? Seperti ini, mari kita lihat. Nah, ini ini adalah pokok sawit yang sudah cukup tinggi. Dia berbuah tapi buahnya oh. hanya durinya saja yang yang besar panjang-panjang nah tapi buahnya sangat kecil coba perhatikan ini buahnya sangat kecil nah sampai ke atas buahnya kecil sekali dan ada contoh-contoh yang lain juga mari kita lihat Nah, seperti ini. Ini buahnya sebesar kelingking saya, tapi dia sudah mulai menunjukkan tanda penuaan atau sudah mulai seperti matang. Begitu, nah begini, dan bijinya sama sekali tidak ada. Kita lihat, nah kosong dan... Dia tidak akan bisa bertumbuh besar lagi Kalau sudah seperti ini Dia langsung membusuk Dan ini Contoh-contoh Yang sudah membusuk Nah Teman-teman Ada banyak penyebab Mengapa buah sawit ini Seperti ini Yang pertama Karena kekurangan pupuk dan yang kedua karena ini dari genetiknya agak berbeda begitu Nah banyak orang yang berupaya untuk memperbaiki Karena kalau pohon sudah setinggi ini sayang kalau dibunuh Sayang kalau ditanam ulang Ini sudah memakan waktu sangat lama untuk uh, bisa tumbuh pokok sampai setinggi ini Mungkin sekitar 5 sampai 6 tahun dan harusnya buahnya sudah sekitar uh, belasan sampai 20 puluhan kilo Kalau buahnya bagus Nah tetapi kalau seperti ini bagaimana Apa yang harus kita lakukan Apakah harus kita ganti Nah kita tidak perlu menggantinya Kita cukup menggunakan uh, cara yang saya bagikan sekarang ini Supaya bisa bermanfaat bagi uh, bapak ibu dan teman-teman yang lain nah kita cukup uh, membuang semua buah-buah itu kita jangan uh, sayang terhadap buah itu karena tidak akan bisa besar ya. kalau kita tidak membuangnya nah buang saja seluruhnya keliling mulai dari buah yang paling bawah sampai ke bunganya kalau bisa bunganya dibuang semua dan waktu dia berbuah di periode berikutnya Sampai buahnya besar begini juga. Sampai dia penuh. Kita pangkas lagi. Uh, atau kita pruning lagi. Kita buang semua buahnya lagi. Dan uh, ini. Dahan-dahannya kita sesuaikan dengan uh, usianya ya. Nah. Lalu kita berikan pupuk borat. Atau pupuk sejenisnya. Yang mengandung borat. Uh, secukupnya saja ya. Secukupnya saja. Supaya uh, setelah kita pangkas. Buahnya ini kita buang buahnya sampai habis dia akan fokus uh, menumbuhkan uh, pohonnya atau dahan-dahannya. Nah lalu kita berikan borat setelah itu dia akan uh, belajar dari yang sudah kalau seperti kita manusia dia akan uh, mengoreksi secara generatif. Genetiknya akan uh, berubah begitu ya, tidak begitu karena kita berikan perangsang menggunakan pupuk borat dan sejenisnya. Jadi, dia akan sedikit demi sedikit dia uh, berubah besar ya, sampai layak untuk dijual. Karena kalau buahnya seperti ini, kalau kita jual itu tidak akan dibeli ya, tidak laku, dan ini dianggap buah tidak layak karena uh, tidak banyak mengandung minyak. Nah jadi caranya kita buang semua buahnya dan di periode berikutnya kalau sudah tumbuh buah lagi kita lihat buahnya apakah masih seperti ini. Kalau buahnya masih seperti ini kita biarkan sampai dia masak seperti ini lagi ya sampai berbaris banyak. Buang lagi ya buang lagi buahnya dan dipupuk lagi dengan pupuk perangsang buah ya. Nah kalau sudah dua kali kita lakukan saya Meyakini bahwa pohonnya akan berbuah normal seperti biasa, karena saya sudah mencobanya. Ini adalah pokok yang saya coba, salah satu pokok yang saya coba. Nah, dulunya tidak seperti ini, ya. Dulunya tidak seperti ini, buahnya sangat kecil dan dia tidak sampai masak begini. Baru hampir tua, dia langsung membusuk, ya, tidak sampai masak seperti ini nah saya buang semuanya dan ini sudah tumbuh yang kedua dan penuh lagi ini akan saya pangkas semuanya akan saya buang semua dahan ini nanti uh, harapannya untuk uh, periode yang ketiga atau buah kelomang yang ketiga dia akan normal nah kita lihat hasil uh, yang setelah saya memangkas yang pertama ya jadi ini buahnya sudah mulai agak besar ya nah lihat ini buahnya agak besar nah makin ke atas dia ini karena ini dia lebih muda, dia sudah sama besar dengan ini. Jadi dia uh, sudah mulai membesar. Nah, kita lihat lagi di sebelahnya. Nah, ini sudah mulai uh, mulai normal ya. Nah, ini juga. Nah, jadi teman-teman, kita tidak perlu membunuh pokoknya karena pokok yang seperti ini dia bisa berbuah ya. Hanya memerlukan perlakuan khusus saja. Kalau kita Uh, bunuh pokok ini dan tanam Menggunakan pokok yang baru Kita juga tidak bisa memastikan bahwa Pokok itu dijamin berbuah bagus Nah dengan perlakuan Seperti yang saya sampaikan tadi Kita buang semua uh, Buah yang jelek ya, Atau semua buahnya Sampai ke bunga-bunga Tidak apa-apa pohonnya stres untuk sementara waktu Tetapi untuk uh, Buah selanjutnya Setelah kita melakukan perlakuan khusus ini dia akan normal dan tidak akan kembali seperti uh, awal lagi. ya? Tidak akan kembali seperti awal lagi. Nah ini cara yang sangat uh, mudah dilakukan. Hanya saja cukup memakan waktu. Karena untuk dia memulai buah lagi. Uh, memulai gelombang. Satu kali gelombang berbuah. Dia kalau di lokasi kami di sini. Sekitar 8 sampai 9 bulan. Untuk mulai berbuah lagi. Dan bisa sampai satu tahun. Jadi. Bapak Ibu ya menunggu saja dalam waktu itu kita lihat perkembangannya. Sup, uh, harapannya supaya pokok-pokok yang seperti ini kita harus perhatikan, uh, kita berikan perhatian khusus. Karena apa? Kalau di perkebunan sawit ini tidak seperti perkebunan-perkebunan yang uh, menanam dengan jarak pendek ya atau dengan, dengan jarak kecil. Karena kalau ini seperti di tempat kami ini normalnya. Uh, ukurannya jarak antara pokok itu 9 meter atau 9,2 dan lain sebagainya sesuai dengan selera Tapi uh, paling minim kalau untuk petani lokal 8 meter setengah atau 8 meter pun itu sudah terlalu sempit Karena nanti mempengaruhi juga dengan uh, dahannya kalau terlalu bertemu ya bertabrakan dahannya yang pertama memanen akan susah yang kedua fotosintesisnya untuk ke buah itu tidak baik Nah jadi kalau satu pokok saja tidak berbuah kita akan rugi tempat Bapak Ibu kita akan rugi tempat ya kita akan rugi uh, lahan kita karena uh, tanah itu sangat berharga ya kalau satu pokok tidak tidak berbuah ya kita hitung saja dari satu pokok ini ke pokok yang sana itu 9 meter lalu ke pokok yang sana 9 meter dan pokok yang sana 9 meter Tinggal kita kalikan ya. Dari uh, pokok sebelah ke pokok ini 9 meter ditambahkan lagi ke sebelah jadi 18 meter. Nah 18 meter itu dipersinggikan menjadi berapa Bapak Ibu. Jadi kalau kita bangun sebuah rumah di lokasi ini cukup untuk membuat sebuah rumah. Kalau untuk seperti di lokasi kami. Nah dan kalau misalnya kita menanam sayur di lokasi ini. Karena uh, di lokasi satu pokok yang kosong ini yang tidak berbuah yang telah menghasilkan akan mendapat hasil yang banyak Bapak Ibu. Nah jadi kalau pokok sawit ini tidak berhasil satu pokok saja kita biarkan hidup sampai dia tua maka kita akan rugi banyak. Tetapi kita uh, berkorban khusus uh, satu kali saja kita berkorban dalam satu tahun uh, untuk memperjuangkan pokok yang tidak berbuah ini maka kita akan memperoleh uh, hasilnya dan usaha kita itu tidak sia-sia Bapak Ibu nah jadi ini yang dapat saya sampaikan dalam uh, video ini jika bermanfaat silahkan bapak ibu uh, like share komen, dan subscribe ya silahkan bapak ibu bagikan kepada uh, saudara kawan-kawan yang memiliki uh, masalah yang sama di kebun sawit ya nah untuk masalah-masalah yang selanjutnya saya akan uh, berikan di tutorial video berikutnya terima kasih